satu perguruan tinggi diminta mendampingi beberapa UKM saja terus dikurasi sampai hasilnya paling bagus, itu kita dorong nanti soal pendanaan pembiayaannya kan ada banyak kur kalau yang di Jawa Tengah, Bang Jateng udah siap, makanya kenapa kita bikin kredit Mitra Jateng 25 kredit milenial, itu sebenarnya kita pakai untuk mensikapi situasi seperti ini agar kemudian BPD seperti Bank Jateng itu betul-betul fit pada kondisi daerah dan uh, waktu Nah, waktu ini ya karena COVID maka skinnya mesti kita sesuaikan dan sebagainya. Nah kalau UNS ini pengalaman sudah panjang sekali sebenarnya. Nah sekarang pengalaman panjang itu mari kita wujudkan dalam bentuk yang konkret jualan.